Esmeralda. Esmeralda bakal di-band begini saja kali ini, satu hero dari Boy lagi dan lagi. Ngapain bakal dikasihin sama sekali ya dari Esmeralda ya. Dia pilih banget main Esmeralda dan selalu menang dengan Esmeralda nya. Apakah Gusion jadi kunci? Mungkin. Karena tadi bener ya? dua game. Enggak usah Gusion, semuanya dia tuh kuat banget. Guinevere dia kuat banget. Cuma <laughs> memang em tadi itu kesalahan aja. Esmeralda. Ya, Esmeralda. Tapi baik lagi sih kayak. Gue uh, Gusion bener, bener jadi penumpang untuk dua game yang dimenangkan dari masing-masing tim. Oh iya, jadi Clover yang main Gusion ya? ya? Clover yang main Gusion. Bakal bagus tentunya ketika momentumnya tepat, tapi kalau ya gagal, kita tahu sendiri Gusion adalah hero yang paling berisiko tinggi banget. Ya karena dia komit. Komit <laughs> ya, masuk ke dalam. Masuk, kalau, gak, kalau gagal, ah okay. Ya udah, good bye. Apalagi kalau ada Chow, itu selalu, pasti selalu. Iya. Itu kenapa? Usual itu pasti selalu bete ketemu Chow. Kalau emang hero-hero kayak gitu perlu diimain hero-hero poking ini yang, yang ca isan. cari cari buat dia. Mm -hmm. Damage duluan, mungkin tinggal setengah HP, baru Gusha bisa masuk. Lagi mm -hmm. tetap ini Way of Dragon nge-lock-nya habis-habisan banget. Dan uh, Valir bakal di ban kali ini okay. dari tim Alterygo. Valir dan juga x -borg. Udah gak pake basa-basi lagi, kan? ini langsung ngebuang Valir x Buat yang dapetin pick kedua. Oh, Chow. Bakal cuman diamankan kali ini dari tim Aura. Your team Darkness, is bakal mengamankan cownya kali ini. Alter Ego, apa yang bakal mereka ambil untuk perspektif face mereka? Kajak terbuka, Kufra terbuka, apakah kajak dan Kufra adalah jawabannya? Mungkin, Alter gue masih kuat banget mainin Kufra-nya tadi. Tapi kajak Kufra tadi juga udah sama digunakan. Kamu terpik satu persatu, di judgment. Atau mungkin Kufra-nya aja? Karena gue gak yakin mau dipakai di satu tim ya sama cowok, Gak tau lagi. Tapi mungkin kufranya aja dan satu core yang mereka pingin mama ma ma itu. Atau dua. kufra grok, grok mungkin. Clearing minion cepat ya kan. Wave juga bisa dikontrol dengan mudah, namun masih kaca uh, seperti ini. Masih Divine Judgment sementara <laughs> revenge akan jadi lagi dan lagi. Optimal untuk combo sinergi dari alter ego. Yes, menuju dua pick berikutnya untuk aura grok masih ada dan mungkin bisa band, bisa ngeping satu lagi itu ke arah magi ya supaya memperkecil pool lagi-lagi dari alter ego lagi kali ini kalau iya. diamankan chelly boy bener benar diminimalisir dari segi mas ya dua magi utamanya drumming. di band dan diambil satu udah Teris lah lagi mungkin atau ada pilihan lagi dari seorang armici tamus misalnya atau armici yang bisa ambil ke arah guin bisa. Bisa. Masih bisa. Oh, Tamus juga not bad. Tamus atau Leomord masih ada. Iya. Yeah. Masih belum masuk ke face yang ketiga dari segi band dua tim. Kimi. Kimi. Oh, Kimi. mau sih bakal mengamankan kiminya Kimi, kali ini. Tang. Akhirnya. Akhirnya setelah dua game, ya jadi kan, Kimi-nya dilepas. Dilewatin lo gak band? Dilewatin. Juga. Game pertama doang di band, itu pun band di tiga ya? Iya. Bisa dibilang kayak untuk meminimalisir chance. Yang buruk terjadi ya. Iya, akhirnya berhasil dapetin dan Altrico punya kimi untuk game ketiga yang menentukan nasib mereka. Yap. satu band lagi, Teris lah, bakal di-band kali Your team ini. Is bakal dipotong habis. Armichi tidak akan menggunakan Teris lahnya untuk di game yang ketiga. So, alternatif lain mungkin Altrico butuh ngeband band Cloud? ke arah Vector sama Maxman ya? Iya. Cloud mungkin. Cloud? Atau Granger yang, yang Kari atau Granger sih nih, salah satu adalah Kari atau Granger. Dia bisa ambil. Gue gak tau apakah dia mau ambil lemak remes pedamping kimia atau enggak, tapi kalau dia mau ambil, mungkin bisa buang kari ambil Granger. Mm -hmm. Buat leleh paksa lagi banyak cloud, karena sejauh ini dua yang paling ngeri adalah kari dan cloud dari Granger. Eh, kain dan Granger dari leh. Apa yang bakal diambil sama tim alter kali ini? Masih belum ketahuan tentunya bakal mengarah kemana. Lolita. Diminimalisir oh, minimalisir banget oh oh, ya. kali ini. Masih ada Chang'e juga sepertinya kalau ingat kalau ada band lolita sepertinya yeah. Chang'e Gord bakal jadi pilihan yang enak ya? dari mid lane-nya tapi Altrigo masih berpikir dua kali. Apa yang bakal mereka amankan? Leomord atau tamu Leomord. Leomord. Your Oke, okay. pemilihan yang cukup baik. Ada Phantom State Beberapa pergerakan juga bisa dibilang langsung di shutdown habis-habisan Busa Sementara itu langsung di shadow pick sama tim Aura. ya Ini bener-bener-bener pertama kali muncul tuh terkenalnya Hayabusa lho. Iya, emang. Top global ya. <guluh> jadi Makanya. mungkin Kai dia gak pake Maxman pertama kalinya mungkin perdana. Dia ya, akan menunjukkan fangsi. Hayabusanya karena gak ada waktu lagi. Kapan lagi coba di regular season dia bakal munculin Hayabusanya. Iya mungkin. Di momen ini juga, ini masih gak ada, gak ada stakes yang dipertaruhkan juga. Dibandingkan dia nyoba di play-in. Yap. Makin beresiko ya kalau coba jadi play-in ya. <guluh> ya. Makin mengerikan lho. Apalagi kalau kita ngomongin masalah play-ins, hanya satu kali kesempatan Hayabusa, Hayabusa dan juga Frako. Oh, oh, oh. Kali ini langsung dipik oleh tim Aura. Dan akhirnya kita ngeliat Alive tanpa marksman. Alive tanpa marksman, tapi ada Lancelot, oh uh oh. Apa yang bakal diamankan kali ini, Saber? Helcurt not bad Antiple kalau ngomong. Triple Sweep kali ini, Lancelot, Helcurt. No magical damage kayaknya, Celiboy bakal ngambil ke arah Kimi, Kimi magical. Damage per second dengan energy transformation bakal jadi patokan utama untuk chain point keras oh, di area mid lane dan Helcurt. Bakal jadi pilihan untuk tim Alter Ego. Oh iya, ini baru bakal panas dua assassin muncul di masing-masing tim, Hayabusa dan juga Helcurt. Kalau ngomongin 1v1 tentunya jelas Helcurt. Hayabusa. Tergantung Hayabusa dengan channel kill. Tergantung sih, tergantung sancionnya pas connect <laughs> Serius, light gamenya Hayabusa lebih untung banget. Kalian. Walaupun kasarnya nanti bakal ada silence ya, 1,5 yeah. detik. Tapi, kita kalo harus... Kalau CD-nya di... sempat keluar dong, pasti. Nah, itu dia. Kalau <laughs> CD-nya udah keluar, pasti. Ini bakal jadi keunggulan banget untuk seorang Hayabusa. Tapi Hellkart... Hellkart di early gamenya harusnya lebih bisa owning terhadap Hayabusa. Ya. Sama-sama pingin cari Oman surprise sih. Jadi, ya, karena gak bakal muncul buat V1 saat terang terangan Gak ya, bakal muncul saat surprise. Kalau science-nya saya connect doang dan bisa nge-burst down, tuh bakal jadi Oman buat Ayabusanya. Eh, buat Hellkartnya. Nah, pertanyaannya adalah... Lightning nya bakal kayak gimana. Karena kalau seandainya Hayabusa-nya bakal dipertemuin sama Hellcard di early game, ini bakal jadi keuntungan banget buat Hellcard-nya, serius. Ya, kan emang early level 1 itu paling, paling gila di mesin, secara burst. Yap, ini bakal jadi keuntungan banget sementara lihat di area mid lane. Boy dan juga Cassius udah mulai set up juga. Phoenix dan Clover langsung mengisi mid lane-nya dengan cepat. Sementara Yam di area top lane bakal coba, mengganggu. coba untuk mengganggu. mencoba untuk kepok dengan menggunakan jute kunedunya. Yes, Phoenix bakal nemenin cover disitu abisin wave di dalam media dengan cepat dengan Celiboy ditemani sama Cacius. Yang juga sama-sama abisin wave. Langsung menuju ke arah monster, jungle lawan. Dia gak ke arah buff, langsung colongin langsung monsternya di situ dan langsung baru ke arah buff. Ya, mereka coba untuk amanin satu buah jungle lagi sehingga Celiboy-nya bakal mendapatkan level 4 lebih cepat lagi. Cacius bakal coba untuk mengganggu, Dark kali sekali bakal ada, hook oh. kena karena Cacius tapi... Gak problem, dibandingin kena ke arah buff ya? Iya. Kalau kena buff, ini Baru. dominasi laning-nya bakal lebih diunggulkan ke arah Clover ya. Gunaidu connect, Yam masih punya Shunpo tentunya, Maungzi bakal diganggu dari lini belakang. Masih diganggu, Poison String bakal keluar begitu saja. Power of Nature, Yam mencoba untuk mengganggu kalian. Tahirnya, Revechah keluar, Phoenix, Karat, <tentuk> dan First Blood-nya. Diamankan oleh Maungzi, sementara itu Yam-nya juga bakal dihajar. Maungzi berhasil mendapatkan double kill di arah top lane. Wow, wow, wow, wow. Demi gold buff-nya. Dan itu satu keuntungan yang besar banget buat Altery gue akhirnya di early. Dapatkan kesempatan yang besar untuk langsung unggulin alih-nya. di sini bakal ketemu dengan Alive yang pakai kayak busa. Perlu mundur oh. out ya dengan hook-nya. Iron hook, iya masih uh. bisa dihindari ternyata oleh seorang Armichi. Digocek ke arah bawah, sehingga nantinya Iron hook-nya ngabal connect siapa-siapa. Alive, udah level 4, langsung di-charge shadow kill. Armichi bakal tumbal sendirian di diada bottom lane. Uh, nice skill. Akhirnya, Alive domain turtle kill yang benar-benar gantung. lane-nya potong wave lagi ke arah belakang dan bisa kuatin farm-nya. Karena Turtle muncul di arah bottom lane. Iya, ya, Nature lagi di arah mid lane. Mereka ingin mengamankan dengan cepat wave-nya. Namun kali ini ada Iron Hook yang keluar, langsung dihancur ke arah Henry Boy. Cherry Boy dia bakal tumbang. Ada satu Castle yang keluar. Alive masih survive. Dan Alterygo bingung banget caranya untuk handle ini. Turtle domain di-engage, ada Clover, dan juga Phoenix situ. gak secepat itu benar, -benar. Yap, Tyrant Revenge kena dua bouncing ball, karena ada silence yang keluar, langsung mengejar karena belakang. Darkness langsung tumbang, killing speed pada seorang Maungsi. Di belakang, ada Barbil dipanggil, Phoenix balik kejar, ada efek slow lagi. Kali ini bakal diajar begitu saja, dan bakar ada dua yang tumbang dari tim Aura. Oke, nice skill buat Alter Ego, 42 mereka unggul. Ini fight-nya pas banget momen dari Maungsi untuk bukan masuk ke dalam fight and enter Franco duluan. Seru banget kali ini, langsung diajar begitu saja, momen keluar dari Armichi, shadow kill, di belakang Clover juga diincar, Bonesing Ball, langsung dari boy dan Alapnya juga harus tumbang. Phoenix datang kali mencoba mengincar karena Armichi, tapi ga bisa, tak dari keluar Phoenix, bakal tumbang begitu saja kayak sementara-sementara keseduk, dan Armichi oh, ya tumbang bisa. juga. Tapi Tartuilnya diamankan begitu saja, dan double kill dari Celliboy. boy nah, oh. karena maksimum card, tapi Yam-nya masih bisa survive. Terlalu sakit, budaya Helcarta juga gimi di awal, dua-duanya damage yang paling besar. Secara burst damage, Laker paling besar secara DVS, ini paling besar di early -nya. dan mereka kamu untuk menangin fight di early dengan itu. Oh. What? Casius oh, yang ambil. Siapa yang ambil? Casius. Casius. Saya kira tadi dengan badan tapi di arah top lane, Yam bakal di silence begitu saja. Mau sih masih bisa bertahan. Sementara Yamnya oh. tuh damage per second, sakit banget. Maksimum charge. eh kaboom. Hilang begitu saja. Yam harus tumbang untuk 15 detik. Wow dan mau ngisi pinter banget mainin ini ya. Armichi, momen itu yang keluar kayak membagi damage tapi gak bisa. Shuriken-nya langsung menumbangkan Armichi di arah bottom lane. Kill akhirnya straight dari Aura. Dan Golbop diamankan sekaligus reti di arah bottom lane. Sudah mulai di-engage, oh. ada di sana Perhati-hati berarti atis setengah darah dari turet di arah bawah kali ini bakal ikan sebegitu saja maksimum charge keluar darkness harus mundur cukup sekarang tentunya alive memaksa untuk mendapatkan bottom turet arren revenge di pop out gak kena siapa-siapa bouncing -siapa ball kali ini Mincar ke arah belakang celiboy juga datang untuk membersihkan wave minion dengan cepat ya ini terlalu jauh di lompatan dari leo murphy hook-nya hampir connect dan masih bisa di-deny dan Maungsi ke West langsung. wacar charge the 12 dragon duluan kalau enggak di gank oke masih rejut kunedu juga di shutdown di area top lane dari Maungsi. Jadi dapat satu kill yang berharga akhirnya. Hampir <laughs> survive tadi. Kalau tadi survive sih gila sih. Ada shadow rush juga seharusnya. Namun Yam langsung coba untuk zoning Darkness udah mulai ketahuan pergerakannya kali ini. Alter juga coba untuk motong di area bawah. Kayak kena Celliboy-nya kali ini barbel dipanggil Celliboy balik kejar sama Phoenix tapi masih punya damage per second dan bahkan masih ada barrier digunakan cover dari belakang incar ke arah seorang Armichi. Kali ini, ini satu tumbang. Alive juga tumbang. Cassius berhasil mengamankan dengan Ring of Order. Iron Hook Gak kena siapa-siapa. Armichi satu stop lagi. ada di, di belakangnya. tapi ada YAM datang kali ini. Kau menemun Way of Dragon karena Armichi lagi dan lagi. Armichi harus tumbang. ya karena mau gak mau akhirnya pindah ke lain lain untuk manfaat dan kesempatan dapetin Turtle. Mumpung semuanya di bawah. Dan bakal dapetin secara free meskipun tadi, fact berburuk buruk banget buat Alter Iya, tapi bottom line ini juga bakal langsung diambil dari segitulah tentunya. Casius, apakah dia bisa nggak bisa langsung digigit Tentunya dengan peladihan di-shutdown dengan darkness kali ini. Plus, Shadow Mask sudah diamankan sama tim Aura. Aura ya, mulai dapetin keuntungan yang perlahan-lahan, netjar tinggalan yang mereka punya atas Alter itu. Dan mereka masih kuat banget dan gimana nanti yang yep. ada yang Alive di sini. Top oh, bakal didorong. Shadow kill digunakan begitu saja untuk membersihkan wave minion secara cepat. Iron Revenge, gak ada target tentunya. Bakal ditahan dari segi minion dan kali ini Alive bakal muncul. suriken keluar begitu saja. Mau sih gak mau ngambil risiko karena terlalu banyak di sana. Leo Murphy bakal coba untuk diamankan gold buff-nya dan tanpa adanya kontes. Alive bakal mengamankan gold buff di ala top lane. Initiate yeah. retreat. Bakal lagi fight-nya di mid lane pun. Belum ada hancur kali ini twilight-nya. Tapi mulai perlahan-lahan aura sedikit demi sedikit dapetin keunggulan. Enix coba untuk scouting juga Kaisius lebih memilih ke arah warrior boots dia nggak mau terlalu kena damage dari alive juga karena kita tahu penetration dari assassin terlalu tinggi. Sampai di arah bottom lane, Armie C lagi dan lagi bener-bener di-engage terus sama pergerakan Clover. Army C yang planning-nya paling enak dari tadi. Dia ketemu Love yang berkali-kali, begitu ada shadow kill-nya, bantuin temennya langsung dapetin kill. Armie lagi. Defense keluar karena Darkness, langsung ada bouncing ball, slow effect, silence, dan semuanya hanya untuk Darkness. Shadow kill dikeluarkan di arah belakang, Wacash oh. bakal keluar daripada seorang Phoenix. Phoenix tapi sendirian di depan sana, oh. dan gak bakal punya teman, gak bakal bisa survive. Sementara itu Yam, di area mid lane, bakal mengamankan satu turret yang cukup mahal untuk Aura. Ya yeah, ketinggalan dua tapi di limit nya masih didapetin untuk aura not bad dan mereka bakal tunggu untuk tertolong berikutnya arlo yang mereka bakal keluar armici bakal tumbang kali ini bakal mencoba untuk mundur mau mentumnya masih ada armici oh, sure. batal untuk ditumbangkan Yam bakal mundur ke arah belakang terlalu beresiko untuk mengincar lagi ke arah armici mereka bakal tungguin waktu untuk uh, awil tertolong nih Dua second lagi tuh api oh, tarik tapi tarik begini saja langsung ada Bela di Hanquesis tumbang kuda panggil. taran driver ke -tad dua, taran dress connect kalau formasi ada purifat tapi double kill diamankan sama seorang Chelyboy boy, boy mengincar ke arah seorang alive alive bakal mencoba untuk mundur turtle pun hadir kali ini Leo Murphy gak Jamping. bakal mengincar ke arah samping lagi tapi kali ini Phoenix-nya bakal nutupin jalan dari Turtle dan Turtle bakal balik ke arah depan set pitnya Mungkin agak, agak berat untuk lanjutin fake-nya buat Alter Ego tanpa adanya Phantom Street yang udah keluar tadi dari Armeji. Tapi ini momen buat Helekert ambil turret di sisi lainnya, di atasnya udah mulai di push masih ada Hayabusa yang di juga di situ. Di bottom lane langsung turretnya diamankan tanpa yang kontes, dan kali ini langsung bergerak dengan cepat 400 damage magical. berarti bener tinggi banget tentunya dari seorang Celliboy ini yang bakal nompang magical damage dari tim Alter Ego. Karena dia doang yang punya magical damage ya. untuk saat ini. Semuanya physical terlata-lata. Oh bakal dibatalkan tartolnya dan kali bakal diubah menjadi Lord pertama. So Lord udah up, tapi ini bukan target yang bisa mereka dapatkan seg segampang Cow-nya di atas. Solo Batai kill ball. dari Mawngzi. Solo kill dari Mawngzi terlalu jauh seperti yang dari Yam. Yam mencoba untuk melakukan push di arah top lane tapi ternyata malah Yam yang harus terpik off. Cherry Boy langsung coba untuk mengsecure area pergerakan dari objektif terbesar di Mobile Legends kali ini Alter Ego langsung mengambil dengan cepat bahkan ada queen swing dari army chief dia makin sulit lagi untuk take down. di takedown bahkan mousei datang jenis, ya? tentunya mencoba untuk mengganggu dari phoenix kali ini slow effect-nya keluar barbil dipanggil ke arah belakang dan bahkan lihat di sana ulti sudah keluar phoenix full sekarang live apakah dapat harapan ke satu dan lordnya bakal dia bakal oleh seorang mousei untuk ngejar di depan bahkan nampaknya klo Dway out, Domain Lord tanpa korban jiwa semangat dan mereka bisa langsung push ke arah mid lane. Bisa, bisa benar game. Army G, langsung ngamankan 10 assist, 5-5 nya tumbang, Darkness benar-benar diambil. Terkena defense judgment, lihat set up team nya Phoenix, terkena damage per second magical yang terlalu tinggi daripada serang Chili Boy dan bahkan Mausi. Dengan poin stringnya berhasil memberikan tekanan ke arah Darkness lihat di belakang, slalornya tumbang, clovernya benar-benar diincar, bahkan ada storm, ada maximum charge, shadow kill, damage terbagi, ada tyrant rage juga, sehingga pergerakan dari Yam gak bakal bisa menghindari pergerakan dari orang lagi Cuma dan clover terkena maksimum charge cukup sakit murphy langsung loncat begitu saja kali di dart timefold digunakan hanya untuk melakukan push ke arah depan serta di area top lane lordnya masih survive mid lane-nya bakal didorong <tuk> kali ini, ini. Bakal oh, Darkest, bakal dan clover langsung didahajar ke sana dartus bakal untuk selesai dan bahkan ada panthercity dipanggil armichi makin brutal dorong oh, oh, yam masih punya sionpo junkedu double kill dari celiboy remisi berhasilkan mendapatkan yam kali ini phoenix tersisa is. clover sendirian dia bakal punya backup lagi clover juga bakal untuk double, double kill dari bersama mause dan white yang kedua, serta base untuk Alter ego. Wow, wow, wow, wow, Masih pertahanan win, win streak kali ini.